dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang gemini adalah Seven of sword ataupun 7 pedang secara umumnya Seven of sword itu diartikan ingin melangkah maju ke depan namun mengingat masa lalu sehingga majunya sangat pelan dan disini sehingga merasa terbebani untuk melangkahkan kaki dan disini menggambarkan kesehatan seorang gemini di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini digambarkan seorang gemini memiliki keraguan untuk melangkahkan kaki menuju kehidupan yang lebih bagus sehingga di sini terdapat beban pikiran kepada seorang gemini sendiri. Dan di sini disarankan kepada seorang gemini melangkahlah dan lupakan masa lalu serta kamu dari masa lalu. Dan untuk kartu support yang ini adalah Queen of Swords Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di disini terdapat keraguan kepada seorang Gemini untuk melangkahkan kaki yaitu melangkahkan kaki untuk mendapatkan sebuah orang pasangan dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang dimana sini dikategorikan ke langkah pernikahan namun di sini disarankan kepada seorang Gemini dilatahkan kaki tersebut sehingga akan menghilangkan beban pikiran yang ada pada seorang Gemini di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Hai cara mempunyai khusus itu diartikan mahir dalam sesuatu mahir dalam spiritual mahir dalam intuisi serta mahir dalam segala hal dan juga kartu naik dosis kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di sini, menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang akan mampu mengatasi semua permasalahan, dan di sini disarankan kepada seorang Gemini untuk move on dari masa lalu dan dimana disini akan berdampak positif kepada beban pikiran yang ada pada diri seorang gemini di bulan September tahun 2021 yang dimana sini akan disupport orang-orang terdekat sehingga di disini juga dikategorikan seorang gemini akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan pasangan di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacle ataupun lima koin secara mempunyai Om takal itu diartikan ingin membantu orang lain suka membantu orang lain namun diri sendiri sedang membutuhkan ataupun sedang kewalahan dan disini menggambarkan untuk keuangan seorang Gemini bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa di dalam posisi stabil dan disini disarankan kepada seorang Gemini perbaiki tata kembali dulu keuangannya barulah membantu orang lain yang dimana sini akan berlampau positif kepada Interest yang akan terbuka di bulan September tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan suatu pekerjaan yang di mana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan sebuah usaha akan dilakukan oleh seorang Gemini untuk meningkatkan keuangan dan untuk support energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya, penaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di luar 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan September tahun 2021. Tahun di sini disarankan, perbaiki, tata kembali dulu keuangan, barulah membantu orang lain yang akan berdampak positif kepada finansial. Yang dimana di sini pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka di bulan September yang dimana juga di sini atas berkat doa dan dorongan orang-orang sekitar yang ia bantu dan doa dan dorongan dari pasangan Gemini sendiri dan jika kartu dari persis kita gabungkan dengan keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang jad bekerja mampu mengatasi semua permasalahan di dalam kategori kehidupan keuangan yang dimana sini seorang Gemini akan selalu membantu orang lain yang berdampak positif kepada keuangan membuka pintu rezeki yang didukung penuh didoakan penuh oleh orang-orang yang ia bantu serta pasangan Gemini sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah 8 of one, ataupun 8 tongkat secara umumnya 8 of one itu diartikan tetap tekuni, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang dan jangan coba pindah tempat karena itu akan berdampak negatif kepada karir dan di sini juga disarankan kepada seorang gemini disiplin nikmati dan di waktu yang membuat keuangan semakin meningkat. Dan di sini digambarkan kalau pekerjaan seorang gemini di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang gemini baiknya fokus disiplin untuk mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang yang dimana di sini di suatu waktu ataupun di suatu masa akan berdampak positif kepada keuangan yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan mencoba untuk melakukan satu hal pekerjaan yang dimana di dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan finansial seorang Gemini sendiri dan untuk support energi ini adalah Kenaik of card secara umumnya Kenaik of cap itu berarti kan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan disini menggambarkan pekerjaan seorang Gemini di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun disini disarankan kepada seorang Gemini baiknya fokus disiplin di dalam mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan di suatu masa yang didukung didoakan penuh oleh pasangan Gemini sendiri dan jika kartu dana krisis kita gabungkan kan dengan kartu pekerjaan seorang Gemini di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini mampu mengatasi dalam semua hal permasalahan dan mampu mengerjakan apapun pekerjaannya, yang dimana di sini dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan, di sini juga digambarkan seorang Gemini mampu membuat sebuah usaha sendiri, usaha tambahan yang dimana juga akan berdampak positif kepada kehidupan yang disarankan di sini, dengan disiplin menjalaninya dan fokus di dalam bekerja yang didukung penuh oleh dan didoakan penuh oleh pasangan umum sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of cup ataupun sembilan jala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan tidak mengingat masa lalu bersama pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan di sini mengembangkan hubungan asmara seorang gemini di bulan September tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana sini akan terjadi di dalam kategori kerukunan keharmonisan kebahagiaan di dalam hubungan asmara yang dimana disini disarankan seorang Gemini tidak membandingkan pasangan dengan orang lain tidak mengingat masa lalu tidak melihat kejelekan dan menerima pasangan seorang Gemini apa adanya yang akan berbuah manis kepada hubungan asmaranya yang disini disarankan kepada seorang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 Hubungan asmara seorang Gemini di bulan September tahun 2021 akan berada di dalam posisi harmonis, posisi kebahagiaan yang dimana di sini disarankan kepada seorang Gemini langkahkan kaki bersama seorang pasangan untuk kejenjang yang lebih seru ke jenjang pernikahan yang akan berbuah manis kepada hubungan asmara yang hidup penuh oleh orang tua Gemini serta orang tua pasangan Gemini sendiri dan kepada seorang Gemini yang sudah berpasangan lupakan masa lalu jalani masa depan bersama seorang pasangan yang dimana sini juga akan berdampak positif kepada kebahagiaan hubungan asmara dan jika kartu diabetes kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang gemini ini menggambarkan sosok seorang gemini dan pasangan akan mampu menjalani semua permasalahan di dalam kategori hubungan asmara dengan melupakan masa lalu serta menjalani masa depan bersama-sama yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara dan tidak suka membandingkan pasangan serta melupakan masa lalunya bersama seorang pasangan Gemini sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini yang sedang single disarankan langkahkan kaki untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini itu ada di angka 7, 75, 58, 89, dan 92 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Gemini di bulan September tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Ayat kata saya ucapkan Wassalam